Keistimewaan Membaca Surah Al-Ikhlas Diriwayatkan bahwa jika Nabi Salallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, maka beliau membaca Surah Al-Ikhlas dan Al-Muawizatain, kemudian meniupkannya kedua telapak tangannya dan mengusapkan keduanya ke seluruh tubuhnya sebelum ia tidur. Membaca Surah Al-Ikhlas Sebanyak satu kali dalam satu majelis dengan mengawali setiap bacaannya dengan kalimat basmalah, dan ia tidak memisahkan bacaannya dengan pembicaraan apapun, maka ia akan diberi kemenangan terhadap orang-orang yang mengusuhinya. Barang siapa yang rajin membaca Surah Al-Ikhlas, maka ia akan diberi perlindungan dari segala kejahatan di dunia dan akhirat. Jika ia membacanya ketika lapar atau ketika haus maka rasa lapar dan hausnya akan hilang. Perlu diketahui, hendaknya seorang yang ingin memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas, maka, ia harus yakin bahwa, perbuatannya akan menghasilkan berbagai macam kebaikan. Karena, surah Al-Ikhlas termasuk puncak tauhid kepada Allah. Diriwayatkan, juga bahwa siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas, dengan tiga kali nafas, maka Allah akan berfirman, Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu telah bersaksi tentang keadilan. Syekh berkata, sesungguhnya, alam rohani dapat mendatangi seseorang ketika ia dalam tidur atau ketika ia dalam keadaan terjatuh atau tidak tidur. Semuanya akan disesuaikan menurut kesiapan mental orang tersebut. Ada kalanya, alam rohani datang sebagai cahaya yang murni, ada pula yang datang di alam bentuk kilat dan sangat cepat ada pula yang datang berbentuk kilat seperti cahaya dalam cermin ada pula yang berbentuk suatu cahaya di malam bulan purnama dalam bentuk apapun ada yang berbentuk burung berwarna hijau atau putih tetapi wajah mereka berbentuk wajah manusia mereka mengajak pelakunya berbicara dalam berbagai bahasa ada pula diantara mereka yang datang kepada pelakunya dengan membawa minuman kemudian minuman itu diberikan kepada pelakunya sehingga pelakunya dapat melihat sesuatu yang misteri dan ia dapat melihat bendanya dengan jelas dan sangat luar biasa tetapi perlu diketahui bahwa minuman itu akan membakar pelakunya karena itu ia harus memperbanyak bersalawat kepada Nabi untuk menolak panasnya minuman tersebut. Karena pelakunya sering membaca surat Al-Ikhlas setiap hari seribu kali atau lebih dari itu. Asrar Riadah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan bagi hamba-hambanya tertentu, yaitu akan memberinya minuman jika ia mengonsumsi minuman itu maka ia lupa ingatannya dan ia akan menjadi orang baik jika mereka telah menjadi orang baik maka mereka akan fana sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya Allah akan memberi minuman bagi orang-orang yang dicintainya dan siapapun yang telah diberi minuman olehnya, maka mereka akan menari dan berdiri. Jika ia berdiri, maka ia akan tidak sadar tentang dirinya. Disebutkan bahwa seorang penguasa kota Basrah bermimpi melihat Sabit al-Bunani. Ia melihatnya sedang terbang bersama malaikat. Maka ia bertanya kepada Sabit al-Bunani, Dengan amalan apa Anda dapat mencapai kedudukan seperti ini? Jawab Sabit, Aku mendapat kedudukan seperti ini dengan bersabar, bersyukur, dan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Demikianlah sebagian dari keistimewaan surat Al-Ikhlas yang telah disebutkan tadi. Sejatinya, masih banyak keistimewaan surat Al-Ikhlas yang belum disebutkan dalam video ini, dan kisah-kisah terdahulu yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Insya Allah, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Jika ada kalimat yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan jika kalimatnya benar, maka itu semua mutlak datangnya dari Allah. Akhir kata, wabillahi taufik wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Semoga Anda masuk surga.